Selalu lagi bersama Aan Sema di sini di Aan Sema Channel bersama teman-teman semuanya yang ada di sini dari mana Mas Dari Bangkalan Dari Bangkalan asli Madura ya berarti ya. terus nama grupnya Nama grup Bovace Bovace Bovace, Bovace Crew ya. ya dan ada channel YouTube-nya juga Ada channel YouTube-nya juga namanya Bovace Crew Kekepale, Channel betul ya, ya. Betul. nanti jangan lupa ya teman-teman cari channel youtube-nya Youtubenya bovhaceku channel dan jangan lupa subscribe udah pak <tuh> <tuh> oke okay. kali ini saya mau wawancara mereka berdua karena tadi habis aku minta tolong gabung di cover terbaru Aan Sema channel nanti nonton ya Ya. namanya siapa? Adit, Adit, Adit, Aditya, Aditya. Rahman, Aditya, Aditya. siapa Aditya. Aditya, Aditya, To Aditya, To Aditya, yeah. oh, Aditya, To Gada, Gada, Tok, Tok, Tok, Tok, ya? Yeah. Tok, ya? Tok, Tok, Tok, Tok, Tok, Tok, Tok, Ya, 18. Oh ya, seumuran sama aku. Ya, iya. oh, kita nanti ulang tahun bareng. Ya. <laughs> Oke, satunya sekarang ya, dengan Mas. Siapa Isra Mirot? Oh, Isra Mirot. Mas, ceritanya gimana? Kok bisa namanya Isra Mirot gitu? Saat bulan Rajab mm -hmm. itu, bapak saya berpikir suruh kasih nama Isra Mirot mm -mm. yang sedikit. Ya. Sabar. <laughs> Ceritanya enggak sedih sih, Mas. Itu kan bahagia, ulang tahun <laughs> gimana. Isra terus lahirnya bulan Rajab. Uh -huh. Terus tanggalnya tanggalnya tahunnya, tanggal 3 Oktober. Oh, catat ya, 3 Oktober ulang tahunnya Mbak-mbak cewek-cewek ya. <laughs> bapak, bapak cewek -cewek ya. <laughs> 3 Oktober yeah. tahun tahun 2002 berarti ulang tahun yang keberapa itu sekarang 13. sama oh iya seumuran kita kalau gitu ya oke nanti ulang tahun bareng ya Mas aku September kamu Oktober terus kamu September, September. Ya. tanggalnya berapa tanggal 11 oh masih berapa 11 hari lagi ulang tahunnya bareng ya Mas ya Oh dicom ta Mas iya kan sebelah enggak maksudnya aku sama dia selisih 11 hari ih gak terima banget berapa? gak usah disebut, udah tahu masih ya mas rahasia. Oke kali ini aku kenalan sama teman-teman tadi eh, dalam rangka apa mas? apa, yo <laughs> tadi ada cover terbaru aan ya. nggak tahu judulnya ya. nggak tahu judulnya, baru kali itu ya. tapi bisa kan tadi ya? Oh iya mas. sehari harinya kesibukannya apa, kegiatannya apa? ngamen. ngamen iya. mana aja? di daerah Bangkalan ini. Bangkalan mana? di Pernah di Dimana? stadion gitu, ya? Loh, gitu loh. Mas, lah, ditanya itu senyum <laughs> ini terkenal dari tadi, susah-susah senyum susah goyang <laughs> nanti. Tonton ya, covernya pasti tahu nanti di kawasan bangau. Ya. di stadion. Ya. Terus, pernah di kampung di mana itu? Kampung mana? Kampung <tuk> ya? Kampung kira. Kalau nggak salah, aku tadi dengar di sepuluh. Iya, sepuluh. Pernah, 10. Sejak Bentar, ke itu tuh naik apa, Mas? Naik sepeda, sepeda motor. Sepeda motor, iya. berdua atau berapa orang? Bertiga. Uh, habisnya sembilan itu ya? <laughs> habisnya sembilan. Gak lucu banget, gak kesap, gak kesap ya katanya bahasa Madura itu ya? Kurang kesap. Terus, uh, Mas ke sepuluh itu bertiga bergerombol naik sepeda motornya dua atau gimana? Satu. Satu, berapa orang? Tiga orang. Tiga orang. Ha? nggak kena polisi Enggak nggak ada. Ada. Ada. ada terus psbb ini gimana pakai masker nggak ya pernah pakai sekarang aja nggak pakai masker oh jangan tiru ya teman-teman ini cuman kalau kita pas pakai uh, lagi di channel aja tapi ya kita kalau uh, si jaraknya berapa kilo ini oh satu uh, meter kok Sawangane deket ya benar nggak terus kegiatannya selain ngamen apa nggak ada lagi ya enggak nggak ada ngumpul berapa juta itu kira-kira dapatnya sehari? Gak sampai oh, Gak sampai berapa mas? Gak sampai satu juta. Oh, berapa? <gak>, gak, gak sampai sejuta juta. berapa mas berapa mas? paling seratus itu. alhamdulillah seratus ribu dibagi atau satu orang seratus ribu? dibagi. oh dibagi, ya allah sabar ya mas semangat semangat. jangan pengamen juga. iya saya juga pengamen loh, loh. <tuk> tapi ya. jangan salah loh beneran dulu aku pengen beli bongo iku ngamen loh satu grup. Suling, lu serius. Tapi aku sih kecil, kok si kecil terus. Kalau mas ini, uh, mas jangan lupa tersenyum ya. Oke, okay. <laughs> pesannya buat semen itu aja. Buat mas Isra, mikro panggilannya Isra. Isra. Isra bukan Is aja. Kadang kalau ibu yang manggil ya Is. Oh. Panggilan kesayangan bukan rok, ya. Berarti is, ya. ya Oke, okay. Mas, aku boleh tanya enggak? E, selain kegiatan ngamen, kalau ini tadi kan full ngamen, ya. Kalau masih istirahat, gimana? Ngamen juga, saya ngamen terus. E, mungkin e, main sinetron atau gimana gitu, Mas? Tidur, tidur. Oh, sama-sama. produser saya itu semangatnya tidur. <tuk> Ibadah <Ini> <tuk> <Aduh>. e, itu, <ini>. e, eh, ini longsor. Oke, okay. uh, Mas Isra, uh, kalau ngamen sama ya, penghasilannya kurang lebih seratus ribu. Gitu pernah nggak dapat lebih? Pernah dapat lebih berapa? Kadang 200 ratus, uh, Alhamdulillah ratus lima sehari 200? ratus. Yeah. Setiap Jam. hari satu minggu 200 ratus, kali enam, kali Berapa itu? Udah bisa beli handphone, bisa tapi nggak bisa. Bisa, oh, enggak bisa. -bisa. <laughs> Hahaha, <gainan> mau oh, tenang, habis ini bosnya kasih bonus. Masing-masing uh, handphone Vivo berapa? Oppo oh, Reno 4, tuh okay. ki. Mau ya Mas ya. Sponsorin lah ansiemabres. Iya, ya Allah, ya maaf, maaf, maaf. Oke. Okay, nah, okay, ini terus. sih aku pertanyaan buat semuanya ya. Selama ngamen ada nggak perlakuan yang kurang berkenan dari apa orang-orang di sekitar gitu? Mas Isra apa, Mas Adit? Mas Isra. Kadang kadang sih ada Pak orang contohnya contoh. contohnya orang mau ngasih itu gimana ya kayak diusir nggak ada nggak ada gitu oh gitu. nggak berarti nggak sampai ngasih udah diusir ya oh, gitu tuh di hati gimana ya sakit tapi ya sabar sabar ya, aja gitu dalam hati tapi nggak paham <laughs> ya gitu ya paling terus pesan eh, kesannya pernah dikasih uang misalkan lima ribu pernah nggak sepuluh ribu pernah waktu dulu sama teman bertiga waktu ngamen suruh nyanyi dua lagu tuh di dalam bungkus tisu nggak tahu kalau ada uang kirain ngasih kertas gitu oh, terus? dilihat ternyata 100.000 ribu uh, terus dibagi apa dibagi, <tis> diambil sendiri dibagi rata. Di bagi rata orang berapa orang tiga orang tiga bos gak dikasih <tis> <tis> cium dia wajah <mojek>, rame-rame <tis> <tis> <tis> bos catat ini ya <tis> Iya gitu oh, huh? hmm, Maksudnya apa Terus uh, itu tadi uh, Perlakuan yang yang kurang baik ya Kalau yang baik Dikasih itu tadi ya tisu uang hmm. Terus selain di kampung Di perempatan pernah nggak? Di lampu merah Dapatnya sama sehari? Dapatnya beda Lebih banyak? Lebih banyak lampu merah Berapa itu? Dulu pernah sampai 500 oh, Per orang? Itu Tiga orang, tiga, tiga orang. orang, Oh iya, pernah nggak ada Satpol PP atau polisi atau keamanan dulu, gitu? Dulu waktu ngumpul sih ada, nah yang lain masih ngamen. Aku istirahat mm -hmm. itu, temen-temen pada ditangkap sama Satpol PP. Terus ditangkap itu gimana? maksudnya dimasukin mobil, dibawa. dimasukin mobil dibawa bawah, di dibawa di bawah, di bawah, di bawah, di ternyata sudah ditangkap hmm. langsung dikirim dikirim kemana dikirim ke Surabaya Loh, rumahnya Surabaya gitu dah teman -teman? rumahnya Surabaya oh dipulangkan maksudnya atau Nggak, dibawa itu ke, dibawa ke dinas sosial di dina Surabaya sosial. terus diinapkan di sana terus kalau enggak dijemput sih Ayuh, udah jangan sedih mas ya oh, biasa aja ceritanya terus terus gimana kalau... tuh berkaca-kaca <laughs> terus terus, terus gimana? gimana gimana terus kalau enggak dijemput ya sampai nggak bisa pulang, gak bisa pulang. Oh. terus di sana terus ada yang jemput itu siapa keluarganya Gak ada hmm? sampai sekarang sudah kan? oh, lolos oh lolos bos yang jemput bos yang jemput siapa yang jemput saya nggak pernah ketangkep oh berarti teman-teman ini termasuk mas Adit pernah? pernah terus gimana dia Enggak, nggak suruh orang tua suruh jemput, oh, suruh jemput. Ya. mungkin lebih ke jangan disuruh ngamen ya. gitu kali ya, ya. Emang Mas, makan. emang Mas selama ini tuh disuruh orang tua atau orang Enggak, tahu ngamain, atau ngamen sendiri? Orang tahu. tahu. Ya. ijin berarti ya. Sudah ya. diizinkan. Ya. Oh, terus selama di Dinas Sosial atau diangkat mereka itu dapat makan atau gimana? Enggak, sebentar. Oh, sebentar. Iya, satu sebentar. hari. Iya. Berapa hari? Enggak sampai satu hari Oh enggak sampai satu hari, udah dijemput? Iya udah Oh berarti orang tuanya sayang Ada lagi nih iya. pertanyaan dari aku Selama ngamen pernah enggak uh, Mas Adit atau Mas Isro Ketemu sama cewek idaman gitu Kan ada tuh uh, cinta pada pandangan pertama Eh masih kecil ya? Jangan cintai, suka, suka Gimana? Siapa yang jawab duluan? Mas Adit apa Mas Isro? Mas Adit? Ayo, pernah enggak ketemu terus dimintain nomor WA gitu? pernah Ya pernah, tapi enggak minta nomornya oh. Mas yang dimintain? Enggak enggak minta. Enggak, Tapi cuma ngerayu gitu. Hah? Ngerayu. Ngerayu, ngerayu gimana? Contoh-contoh. Ngerayu gimana? gimana? Ya dirayu itu. Pak. Oh, masnya dirayu? Enggak, aku yang rayu. Jie, ngerayunya nih gimana? Orang pendiam bisa rayu. Wong dia, jangan salah <laughs> hari ini. oh iya, ngerayunya gimana? Ngerayunya Coba. coba-coba. Ngerayu gimana? Ya, ya dipanggil itu, mbak gitu. Mbak? Iya. Aku bucing noles Cewek gitu loh, Mas. Iya, pernah, pak. Terus orangnya gimana? Enggak. Responnya? Enggak ngerespon. Iya. Aduh, sabar ya, Mas. nanti pasti, pasti ada jodoh. Iya, Mas, dikasih lagu. Masnya nggak ngasih lagu. Jangan-jangan Mas ini ngasih lagunya tarik, sis, mongpol. Nyo Mbak langsung lari, ya. Kalau ada namanya di Oh iya, Mas. Pakai seragam nggak dia? kalau ketemu iya, yang ada namanya itu Wah, uh, yang di apa yang di tuju cewek-cewek murid-murid sekolah yang ABG-ABG gitu ya iya masnya masih sekolah Enggak. udah lulus lulus, lulus apa lulus. Gak apa, apa SMP SMP nggak apa, apa terus masnya SMP mana dulunya Nurfuh Gak apa, -apa? aman kok aman Nurwadi Nurwadi iya. Bangkalan juga iya. oh ya sekarang aku beralih ke mas Isro gimana, <laughs> gimana? pernah nggak ketemu cewek yang menarik perhatian gitu pernah sih eh, 17 tahun ke atas nih kan 18 pernah. Mm -mm. waktu terus? berdua berdua sama temen? Oh kirain berdua sama cewek itu terus? <tuh> ngamen berdua. saya goda ya sama teman saya. Godainya gimana? Mbak itu iya. lihat. Terus? Temanku bilang, ayo minta nomor wa-nya, ya ayo. Iyi, terus eh, terus. Ya diminta. Mbak boleh minta nomor wa-nya? Malu-malu sih hmm. yang perempuan Tapi ujung-ujungnya dikasih ya. Ujung-ujungnya dikasih Alhamdulillah, berarti saman menarik Soalnya saman senyum, mas Berarti saman kurang senyum Iya, bos suruh senyum terus ya. Biar manisnya kelihatan ya, mas ya Mas <laughs> Oke, okay, sudah aku tanyain masalah itu Apalagi, bos? Tanya. Penutupan Penutupan Ramadhan Ramadhan Oke, aku sudah nanya mas Adit Juga mas uh, Isro aku keliru Irsa terus Mas Isro ya jangan lupa ya Re ini namanya Mas Adit ini namanya Mas Isro Mi'rod Adit aja ya Aditya Tok sama Isro Mi'rod ya mas terima kasih aku eh, kalian sudah mau nge di channel aku di Ansema channel jangan lupa juga teman-teman semuanya eh, mampir di channel YouTube-nya. Bofa Crew Channel. Jangan lupa di-subscribe. Subscribe juga channel aku ya. Terima kasih. Mas Isra, terima kasih. Mas Adi, terima kasih. Waktunya semoga aja uh, kalian juga aku dan semuanya yang ada di sana yang nonton diberikan kesehatan panjang umur. Amin. Lancar rezekinya dan kalian sukses pokoknya enggak tahu nanti jalurnya ya. Siapa tahu ngamen bisa jadi artis nanti. Amin. Mas, kamu senyum ya. Jangan lupa senyum, oke. Satu tembang lagu untuk penutup buat teman-teman semuanya di Ansemac Channel. Oke, yuk, apa lagu apa? ih, enggak. Lagu apa, Mas? Lagu apa? coba. Ayo. lu